Baiklah perselabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat di kabar pertama perselabat ya Kembali kita mendapatkan judukan Ini fotret Rudy Salim Sedang meeting bareng dengan Rizky Bilar Namun dipikir Salvok banget nih ekspresinya Papa Bilar ya Begitu serius menatap Rudy Salim Wow Namun kita juga dipikir Salvok banget kalimat yang diunggah oleh Rudy Salim di situ dikatakan meeting sama artis inisial R, Rizky Billar. Wow, tentunya Rudi Salim juga ikut-ikutan ya, meramaikan tentunya kabar viral soal inisial R kali ini. Rudi Salim persahabatnya meeting sama artis inisialnya R juga, yaitu Rizky Billar. Ini nyata persahabat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Idola kesenangan kita selalu diberikan kelancaran segala apapun yang dilakukan, amin Kita lihat juga persahabat begitu banyak, tentunya tanggapan komentar yang diberikan salah satunya Dari akun Endang Sustina mengatakan Masya Allah kebarakallah, bismillahirrahmanirrahim, cowok 2R lagi meeting, semoga apapun kegiatannya Usahanya, bisnisnya Leslar diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Masya Allah. Doa baik selalu diberikan dari orang baik yang tulus, mensupport, dan mencintai Leslar family. Mudah-mudahan persahabat ada tentunya kejutan bahagia dari Papa Bilar. Leslar Entertainment, dan Rudy Salim pastinya Selalu ditunggu dan berbaiknya persahabat Mudah-mudahan lancar semuanya Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak nih Di postingan Bang Aswinoval Berikut kembali unggahan Merwa FC Menginformasikan persahabat ya Bahwa tentunya acara santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri Ini persahabat dia akan diadakan di hari Senin nanti namun ada sebuah kalimat juga yang diposting di unggahan ini orang baik terima kasih telah berdonasi ya kami tutup donasi di hari Sabtu untuk persahabat ada informasi juga untuk warga Konoha yang ingin berdonasi persahabat ditutup donasi itu hari Sabtu mudah-mudahan rezeki kita selalu diberikan kelancaran berkah barokah dan mudah-mudahan persahabat selalu bisa Membantu sesama kita, amin. Kemudian, terserah, disimak juga di storynya nya Rudy Salim. Ini baru saja mengunggah sebuah percakapan WhatsApp di grup WA. Persahabat, ya, tentunya di situ ada Mas Gilang, Joragan 99 dengan Raffi Ahmad. Kali ini juga bersahabat, ya, di sini tentunya. Pembahasannya mengenai pencucian uang, persahabat Di situ ada tentunya postingan foto lagi pengaspalan Namun ada jawaban dari Raffi Ahmad Top katanya itu persahabat Dan langsung ada jawaban dari Gilang, Juraga 99 juga Di situ gas, gini kok pencucian uang, katanya itu persahabat Kita pencucian aspal, kata Kurdi Salim Langsung dibalas oleh Raffi Ahmad Dengan tentunya ketawa persahabat ya Kali ini, inisial R-nya, ini mengarahnya ke Raffi Ahmad, bukan Rizki ya. kerja-kerja, cuci-cuci, kata Rudi Salim. Wow, emang selalu bikin ngakak banget ya dengan pembahasan saat ini, Masya Allah, mudah-mudahan pokoknya tidak ada lagi yang tentunya selalu menuduh dengan tanpa bukti apapun. Dan kita doakan idola kesayangan Leslar, mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang baik dan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Amin. Kemudian, juga resep selanjutnya, kita simak di storynya. Lesti story menginformasikan juga untuk warga Konoha yang belum voting di SCTV Music World. 2023 Yuk, gaskan sekarang juga, karena besok terakhir vote tahap pertama, ya yuk yang belum voting, segera dipot Bunda Leseh Kejara dukung penuh untuk inilah kesayangan kita mudah-mudahan juga kita mendapatkan judukan vitamin terbaru di malam hari ini jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info menarik dan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Villa. ini informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian Silakan berkomentar, bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.